Halo teman-teman, bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Mat. Kali ini saya akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul. Buat teman-teman pernah nggak kalian mendengar tentang uang-uang hilang di kampung kalian atau di sekitar masyarakat kalian dimana pernah gempar satu kampung kehilangan uang gitu loh. Dan pernahkah kalian mendengar? Uh, mitos atau fakta tentang tuyul tersebut teman-teman percaya nggak adanya tuyul tersebut dan adanya pesugihan tersebut di sini ratu bidadari akan kupas tentang fakta pesugihan tuyul dan ciri-ciri seseorang yang memiliki tuyul lah apa aja ciri-ciri e, seseorang yang memiliki pesugihan tuyul tersebut ikutin terus jejak ratu bidadari perjalanan ratu bidadari jangan lewatkan Update-update terbaru Ratu Bidadari, oke teman-teman. Sebelum saya membahas seseorang, ciri-ciri seseorang -ciri tentang edukasi pesugihan tuyul, eh, saya mau membakar menyan dulu biar nuansanya gak sakral. dimana saat ini saya sedang menikmati sunset, ya, menikmati eh, terbitnya sebuah matahari sinar mentari pagi yang sangat luar biasa dan saya sangat menyukai, mencintai tentang sunset guys, gitu. Oke okay, guys, bentar ya. Bentar saya tak, ini rokok saya sebelum saya membahas tuyul. Ini rokok saya ini saya balur dengan uh, GT atau kopi. Biar rasanya kayak kopi. Soalnya kalau saya di tempat sini kan ini di gunung ya. Ini di depan saya gundung Di belakang saya gundung Di samping kiri kanan kiri saya gundung semua Jadi saya tidak memungkinkan Untuk membawa kopi guys Mungkin lain waktu next saya Akan membawa kopi Oke okay. Oke okay, buat teman-teman Ini ciri-ciri Seseorang Yang memiliki pusu Ciri-cirinya biasanya yang pertama Biasanya, kalau dia berjalan, itu dia sedikit membungkuk, terus tangannya di belakang seakan-akan dia menggendong anak, ke, anak kecil, padahal dia tidak menggendong secara kasat mata, tapi e, dia seakan-akan e, badannya merunduk, padahal dia masih belum tua. Itu ciri-ciri yang pertama, kalau kalian. Ya, kalian cuman jangan sujon ya. Maksudnya jangan berpikir negatif kalau ada orang bungkuk, ada orang yang tangannya di belakang terus kalian tuduh itu pesugihan tuyul. Jangan, tidak boleh seperti itu. Ini hanya sebuah edukasi pembelajaran buat teman-teman tentang edukasi seseorang yang pelihara tuyul. Terus yang kedua, ciri-cirinya biasanya orang itu harus berkeluarga. Kalau tidak, keluarga itu tidak bisa. Karena tuyul itu menyusui, lah ciri-cirinya apa? Jadi, untuk melakukan pesugihan tuyul itu biasanya istri dan suami itu saling menyetujui, ya. Jadi, e, mereka memang sudah berkolaborasi karena si tuyul tersebut pasti minta nge ngempeng, ya, oleh wong jowo itu ngempeng. Jadi, minta susu lah, biasanya susunya wong wedok. Yang Yusoni tuyul itu biasanya gede sisi, ya gede sisi, gede sisi itu besar sebelah yang kecil, yang sebelahnya kecil, karena disusoni sama tuyul tuyl nyusu gitu loh guys. Gitu. Itu ciri-ciri yang kedua, cuman bu, bukan berarti nanti kalian lihat susunya cewek, lihat susunya perempuan, gede sisi besar sebelah kalian kira pelihara tuyul kan harus dianalisa karena faktor medis atau faktor apa cuman ini hanya sebatas edukasi dan wawasan buat kalian itu ciri-ciri tersebut cuman bukan berarti semuanya seperti itu gitu guys paham ya itu ciri-ciri yang kedua ntar saya rokokan dulu biar ngobrolnya enjoy saya sambil menikmatin uh, apa sunset Oke okay? Wow, mantap mantap mantap bentar saya sambil uh, bakar menyan dulu ya guys uh, biar suasana agak sakral dikit bentar bentar sabar tetap sekejun ya tetap ikutin jejaknya ratu bidadari di channel youtube ratu bidadari tv jangan lupa di share like and comment and subscribe ya buat teman teman Ya Teman-teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian uh, Pacar kalian Gendaan kalian, selingkuhan kalian Semua tahu channel uh, Ada channel hebat Channel Youtube-nya Ratu Bidadari TV Ini menyanyi Ciri-ciri yang ketiga Adalah biasanya Uh, orang yang pelihara tuyul Itu memiliki ruangan khusus Di dalam rumahnya ya. Dan biasanya rumahnya itu warna-warni Ya karena dia kan pelihara anak kecil Jadi memang rumahnya harus warna-warni itu loh. Dan dia pasti memiliki tempat khusus Tempat sakral, tempat ritual Yang dimana tidak boleh sembarangan orang Masuk ke tempat tersebut itu ciri ciri yang ketiga teman-teman. Nah lalu apa ciri-ciri yang keempat apa buat teman-teman? Biasanya ciri-ciri yang keempat itu biasanya mereka kalau nggak oh, kalau kalau makan itu biasanya nggak dihabiskan. Maksudnya gimana? Bukan berarti kalau ada orang makan enggak dihabiskan pelihara tuyul tidak. E, biasanya ini gini, dia makan cuma nggak dihabiskan Karena sisa makan tersebut e, disuguhkan secara kebatinan Itu untuk tuyulnya tersebut, untuk anaknya tersebut Jadi memang sengaja tidak dihabiskan Jadi sengaja gak dihabiskan ini bukan berarti dia sudah kenyang Tidak ya, memang e, dia sengaja memang tidak menghabiskan gitu dengan tujuannya ya untuk ngasih itu anaknya itu ingon-ingonnya atau peliharaannya itu itu ciri-ciri tersebut cuman teman-teman juga nggak boleh sujon, nggak boleh e, negatif ketika e, ada teman-teman kalian kalian melihat seorang yang makanya tidak dihabiskan nggak boleh seperti itu, ini hanya sebuah edukasi dan pembelajaran buat kalian ya teman-teman mantap teman-teman e, suasananya sambil menikmati Sunset ya terus ciri-ciri berikutnya teman-teman e, biasanya tetap dia bekerja dia punya usaha ya teman-teman walaupun dia e, punya pesugihan tuyul jadi untuk menyamarkan tersebut dia tetap usaha tetap kerja cuman memang kaya dia terus ciri-ciri yang selanjutnya dia tidak suka membaur dan dia terhitung pelit-pelit biasanya orang yang pelihara tuyul juga walaupun dia kaya walaupun dia punya banyak uang cuman dia pelit karena dia tahu untuk cari uang itu juga susah dan ciri-ciri yang keberapa ini tadi keenam ya untuk yang keenam Biasanya pakai tumbal, gak ada e, pesugihan atau pelihara tuyul itu gratisan gak ada, pasti harus ada tumbal Entah anak kesayangannya, entah pokoknya sesuatu yang disayangin, entah cucu kesayangannya Jadi seorang yang disayangin yang akan jadi tumbal Itu ciri-ciri yang keberapa ini tadi saya lupa itu Dan ini ciri-ciri yang terakhir ya buat teman-teman Ciri-ciri yang terakhir yang jelas Dia setiap malam-malam tertentu dia akan melakukan ritual dan dia akan pergi uh, dari rumah Intinya keluar rumah, eh, intinya tidak pulang lah Mungkin dia melakukan ritual atau ke gurunya atau ke tempat dia di mana dia dapat tuyul tersebut Biasanya dia melakukan ritual-ritual uh, sesaji dan lain-lain tersebut Itu buat teman-teman Dan ini uh, yang terakhir ya buat teman-teman ya Intinya kalau tuyul itu biasanya kalau nyuri atau nyolong uang itu tidak semua uang diambil semua Biasa kalau 100 ribu ya 100 ribu semua Walaupun di situ ada uang pecahan 20 ribu, 10.000 ribu, 10 ribu uh, dan uang-uang pecahan lainnya itu nggak diambil ya teman-teman biasanya tuyul itu ya kalau 100.000 ribu ya 100.000 ribu gitu loh kalau ada buat teman-teman tetangga kalian atau kalian sendiri kehilangan uang terus semuanya semua pecahan hilang itu yang harus kalian ketahui itu bukan tuyul buat teman-teman tapi itu tuyul dasireng dasireng ya maksudnya manusia <laughs> yang ngambil itu manusia bukan tuyul gitu loh. kayak anak kecil ya, loh anak kecil kalau udah terbiasa dikasih uang Rp2000 ya. Terus ada orang lain ngasih dia uang 50 atau 100.000 dia nggak bakalan mau. gitu. karena anak kecil tersebut yang dia tahu kan hanya Rp2000 gitu loh. Jadi tuyul itu hanya paham uh, uang yang pertama dilihat. Ketika dia melakukan perjanjian goib biasanya kan ada saren. Kalau sarennya itu 50 ribuan jadi ya yang dicari yang dicolong tuyul tersebut ya uang lima puluh ribuan gitu loh kalau saretnya seratus ribuan berarti yang dicolong tuyul tersebut ya uang seratus ribuan gitu. jadi tidak semua tidak ngawur teman-teman gitu. oke buat teman-teman ini hanya sebuah edukasi pembelajaran dari saya eh, diambil sisi positifnya dibuang sisi negatifnya jangan lupa di share like and comment channel YouTube Ratu Bidadari TV buat teman-teman biar dapat wawasan Oke salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV ikutin update dukun kondang idola sejuta umat dengan jutaan pengikut di alam nyata dan alam gaib